Halo semuanya, kembali lagi di channel Foggy. Hari ini kita akan membuat transportasi di Nether. Ya. Jadi, hari ini kita akan membuat transportasi di Nether ya. Terus, kita yang kita butuhin adalah paling penting itu es. Jadi, kita bakal nyari dulu ya esnya aku ada map ini kalau nggak salah ada tempat s di mana ya di sini mungkin coba kita cari yang terdekat deh oke mungkin kita bakal ke sini ya ini kayaknya s nih ya jadi aku bakal ambil dulu aja ini mapnya ya terus kita langsung jalan oh iya terus uh, btw maaf ya apa aku udah lama nggak upload Minecraft ya karena em um, masih mikir gitu ini apa kan udah mau 1.17 ya apa mau main survival atau gimana terus apa yang buat aku bingung lagi tuh earphone aku rusak ini cuma pakai mikrofonnya doang ini jadi apa headphone nya suaranya dari yang lain gitu nggak dari earphone ya. ya karena apa <coughs> mikrofon dari headphone yang aku pakai ini apa mikrofonnya tuh kayak nggak jelas gitu kalau oh, ini jelas enak ya kan iya udah eh ternyata lumayan jauh juga ya ya udah deh nggak apa-apa. ya walaupun aku udah lama nggak upload Minecraft yang penting ada intro baru ya sama outro baru nanti kalian bisa lihat kita bakal ke daratan dulu ya, aduh, eh tunggu, kalau botnya ada di sini, oh aku udah hancurin, oke okay, kita udah dekat di saljunya kayaknya nih, eh apa salju kan, apa es, ya esnya sekitar um, sini kak, oke okay. di jalan sana berarti, semoga aja itu es sih, ya karena warnanya mirip es di mapnya, ya. jadi semoga aja es, <laughs> ya bener, es. Oke, okay, kita udah sampai. Nah, sekarang kita bakal hancurin esnya. Ya. Oh iya, sama note, hmm, buat esnya kalian jangan pakai es yang biasa ya, karena apa bakal meleleh di nedernya Kita harus pakai pack ice yang ini, ya kan? Ini pack ice, iya betul. Ini pack ice kita harus hancurin pakai siltas juga ya, biar nggak hilang kalau pakai pickaxe biasa bakal hilang ya, sepertinya. Kita di sini bakal uh, Ngubun sebanyak-banyaknya aja ya Sampai aku gak suka Ngancur-ngancurin banyak-banyak gini ya. Karena merusak pemandangan <gih> ya, Tapi tinggal apa-apa lah Kali-kali Oke, itu udah lumayan banyak nih Pack, -pack ice-nya Mungkin begini aja ya Pack ice-nya Mungkin udah cukup Nanti kita rapihin dulu Uh, ininya esnya kacakan kacakan sekalian kita ambil pack esnya terus kita ambilin yang jatuh jatohan oke okay, kita udah punya dua stack ya dua stack uh, lebih satu malah oke okay, uh, kita sedikit lagi deh oke okay, jadi ini udah mau malam mungkin kita bakal tidur di sini dulu aja atau tak ah, usah ya mungkin kita nggak usah tidur ya kita bakal coba <laughs> lewati malam ini tanpa tidur pasti banyak dari kalian yang penasaran mungkin eh uh, kemana aja aku pas nggak main Minecraft sebetulnya aku main Minecraft juga ya off kamera ini uh, aku bikin turtle farm yang di apa ulang tahun Poggi satu tahun itu ya itu nggak off kamera Uh, terus aku pernah sempet ngalahin Phantom ya. Jadi aku punya Phantom membrane dikit lah. Karena aku nggak tidur beberapa hari nungguin apa telur kura-kuranya ya. Buat menetas karena telur kura-kura itu kita harus begadang jadinya. Oke di sini ada monster kita bakal ngiderin aja ya biar nggak lama. Terus aku juga gabut-gabut ya apa ngalahin monster-monster gitu. Ya ada Phantom. Bang. Oh my God, kaget Sumpah suaranya loh Mana? Enggak deh Kayaknya sumpah Sini kok Ntar ganti bau dulu enggak usah Ayo cepet aja Hah. Ya ini aku enggak tidur beberapa hari ya tolong banyak loh waduh waduh tolong banyak banget ah bukan jangan ke hutan aja lebih banyak lagi nanti soalnya gelap kan <laughs> mungkin kita turun di sini aja kita di daratan aja kayak di situ ada file aduh Iya, ada ventumnya ph suaranya loh. Ah, sini anda. Aduh, mana senjatanya? Ya lah, ya kabur juga dia. Jangan dong. Jangan begitu. Ntar ntar ganti map dulu. Ya, ah dia oh iya kenapa nggak pakai bot? Oke jadi lagi kita nyampe. Oke itu dia rumah kita. Farmnya tinggi banget ya. Iya. oke kita udah nyampe akhirnya. Phantomnya lumayan menguntukkan ini. Minta kita ngawhin phantomnya dua aja ya. Ah, ini enggak. mati dia tapi enggak kena looting jadi kita nggak dapet lah. oke okay, kita bakal langsung aja siap-siapin bahan-bahan yang lainnya habis itu kita langsung ke kita nah, mungkin agak kebanyakan kita kurangin dikit ya kita punya endorse ya oh pernah nunjukin nggak sih pernah kan ya pernah kayaknya terus ini kita bakal bawa aja semua esnya, hmm, apa lagi ya? Oh iya, uh, kita bakal pakai ini ya, apa sih namanya? Oh iya, terus ini chestnya, oh, udah pernah kasih tau belum? Aku betulin chestnya dikit, biar ya lebih teratur lah. Oke, okay, kalian bawa snowball deh. Uh, siapa tahu kita apa gabut gitu ya? ya snowball kita tinggal nambah. oh iya uh, ada di sana kali ya sama kita butuh stone cutter uh, kita nggak punya stone cutter di sini mungkin di sini nggak hmm, ada Tapi di mana ya stone nya ya mungkin kita bakal ambil aja kita siap-siapin Oh ya sama aduh aku lupa ini oke kita udah ready let's go oke kita udah sampai di nether Uh, sekarang yang kita bakal lakukan adalah minta roh ini dulu Kita bikin Mungkin kita pakai stone brick aja ya Hmm dua deh Ya kita pengen... Bersih banget portalnya itu apa anda? Ya? ini kali ya? kok enggak ya? eh uh, enggak biarin, tapi annoying banget ini. ya terus kita uh, bakal ambil stone brick banyak banget, um, sama ender chest, nggak ada piglinan. Green marah nggak sih kalau ender chest? Ah lupa. Oke, kita bakal langsung aja apa? Dik satu kali lagi ya, apa satu blok lagi, satu ketinggian lagi. Oke. Halo. Gamer Eh! Monkey! <Gasso> <Gasso> um, kita bakal tutupin ya <Gasso> <Gasso> Ya, sama hati-hati sama lava ya Karena kita ada di ketinggian 117 Tapi masih ada lava kalau di 18 udah nggak ada lapas sama sekali Oke kita udah sampai ya di titik kedua Oke agak kebanyakan hmm, kita bakal taruh begini ya Oke nanti mungkin kita bakal taruh esnya habis ini selesai semua ya jadi langsung gampang gitu Oke okay, kita um, punya problem, hmm, mungkin aku harus ke D&N ya Aku oh, belum ngalahin Ender Dragon padahal udah ya full armor ini <laughs> Ya yeah, mungkin kita bikin blaze farm dulu atau gimana, nggak tahu Oke okay, mungkin uh, Ender chest aku bawa aja Parah nggak sih? Enggak kan? Oke okay, bagus akibat main terlalu cepat seharusnya aku dari sana lagi ya hati-hati juga apa karena kalau masalah salah di sini ada lubang ya takutnya jatuh aku mati terus kan nggak lucu oke ternyata nggak ada lubang itu di world pertama aku Oke mungkin kita bakal nggak hmm, ada orang Bagus Oke di sini penuh Mungkin kita bakal ke bawah ya Tempat mainnya kalau nggak salah di sini kan ya, Semoga di sini ya Mungkin kita bakal taruh transportasi yang lebih cepat lagi untuk naiknya ya hmm. Oke kita Mencualah. Terus kita bakal taruh apa lagi ya? Ini banyak barang yang dibawa sih. Oh uh, iya, Nggak ada lagi? Udah. Eh, kalau denger pakai apa? Headphone serem juga suara guys. Yuk. Dunia udah hilang apa? Apa udah aku ambil semua? Kalau hilang sih, sayang juga ya. Oke, okay, ini kan deket ya. jarak di sana farmasi. itu tinggal apa-apa kita uh, Ini aja ya nah, habis itu udah Ya terus kita tinggal Naruh esnya Oh iya sebelum naruh esnya Mungkin kita bakal taruh ini dulu ya Kita bakal Mulai dari sana aja Oke okay. uh, Mulainya dari mana ya Mungkin kita bakal start dari sini. Bentar, aku mikirin dulu. Oh, oke. Okay. Uh, mungkin start kayak gini ya. Ya, jadi apa? pattern itu. S-nya di sini. Habis itu di sini. Ada jarak satu terus sama di selang-selingin aja. Ya, terus kita langsung aja. Uh, buat lagi ya. Digini-giniin dulu. Habis itu mungkin kita baru taruh S-nya. Sama um, stone cutternya kita mungkin bawa aja Nah, takutnya kekurangan slab-nya. Nah, kan kurang Kita kekurangan itu lagi Semoga nggak ada piglin yang nengok ya Oke, untung ada ini ya, mungkin kita bakal ngelirin dulu. Eh, oke okay, nggak lihat kan dia? Ini semuanya nggak lihat. Oke, okay, nampak mungkin cukup. Oke, okay, untuk nggak itu lagi. Oke, okay, terus belokannya gimana ya? Oh, oh, oke, okay, oke. Okay belakangnya gini Habis itu berarti begini Ya gini ya Oke okay, kita udah selesai yang ini Sekarang kita um, Yang ini Kalau ada yang salah Si nangis aku ini Oke okay, kita mungkin bakal kurang jadi oh, kita langsung ambil aja semua ya mantap stone kita banyak udah nggak usah khawatir atau mungkin seharusnya kita taruh nya dulu aja ya terus nyoba dulu pakai botnya baru kita taruh slab nya Hmm, tapi semoga aja bisa sini ya nggak salah uh, takut sih hmm, masih kurang juga ya um, oke okay, mungkin kita bakal taruh esnya dulu aja uh, gimana ya ya oke okay Jadi taruh S-nya selang-seling gini ya. Terus kasih jeda satu. Apa? Oh, kamu yang nyuri netherite aku ya? Apa? Netherite kan? Apa netherite? <laughs> Oke. Okay. Ya, emm... Um, terus gimana ya? Dan kita bakal ambil stone lagi, ya. Udah, uh, mungkin kayak gitu aja. Kita bakal lanjutin lagi, ya. Semoga aja cukup bahan-bahannya. Oke, okay. kita udah punya banyak nih, pasti cukup. Nah, masalahnya kalau dikasih esnya nggak enak gini jalannya. Tuh, naik turun, naik turun ah, tunggil Ya, dan udah jadi Kaget aku dikrain ada yang salah Oke, okay, oke okay. um, Kita bakal taruh-taruh aja Begini ya Ini es apa? Oh iya, es biasa aduh Gimana nih? kurang nanti ya mungkin kalau kurang kita udahin aja ya. nanti aku off kamera sendiri <laughs> oke okay, um, mungkin kita bakal jadiin esnya eh gimana sih caranya acara oh, bikin es gimana Oh enam doang bisanya ini bisa nice lagi nggak? oh bagus nggak bisa. Oh uh, ya ini kurang ya. jadi mungkin kita bakal apa? Um, aku maksudnya, ya. aku bakal off kamera aja nanti. ini tapi mungkin kita bakal oh iya sama ini deh. buttonnya, kita bakal kasih button ya, supaya nggak ada mob yang spawn, kayak pigmen dan lain-lain. nah iya kayak bocil doh. apa button lebih mahal daripada ini ya Slap satu blok bisa dapet sekitar dua Slap kalau sat, satu blok bisa dapetin satu button apa dah oke okay. um, udah yeah, uh, ya eh juga kurang seharusnya aku siapinnya lebih banyak lagi ya ya jadi maaf ya tapi kita bakal coba dulu lah yang penting bagian sini udah jadi ya ya kita bakal Wih. oh cepet banget oh. Ding, ding ding ding ding ding eh gimana lagunya <laughs> ya ngomong-ngomong tentang lagu aku upload banyak lagu ya pas itu sama em, um, aku kena copyright gara-gara nyetel lagu minecraft Emang tenggil, gimana itu? Aku nggak ngerti copyright apaan. Ini, tapi nggak apa-apa lah. Videonya udah aku private kalau kalian mau tahu ya. Ya Jadi maaf, kalian nggak bisa nonton. Ah, ah, ah, ah. Ya jadi, um, ini udah jadi. Bapak kau mana? Bapak.